Hei, mau kemana? Siang-siang lari-lari, kayakmu tes masuk ABRI. Kita mau sweeping, Kiai. Sweeping? Sweeping kok gak bawa sapu? Malah bawa-bawa pentungan seperti itu. Kami mau sweeping warteg-warteg yang buka yang lari kiai. Karena hari ini kami sedang puasa kiai. Astagfirullah. Ayo minum, siang terik begini, minum degan, maknyes, maaf, kita lagi puasa Kiai, sekuat apapun godaan, semua tergantung dari niatmu, jadi kuatkan niat, biarkan pohon kelapa ini tetap tumbuh, dan biarkan orang lain tetap mencari rezeki